saya dikta saya dari tkp petika saya akan mem saya akan membaca doa pembuka pembuka puasa bismillahirrahmanirrahim allahumma lakasuntu wabika amtu ala wa riskika aftal Af tu Wiloh Madika, Ya Ahman, Rohimin Amin.